Akh kembali lagi bersama channel saya di sini sempat sembuhkan kan. Dalam video kali ini kita akan menggunakan mobil Hilux WTI. Untuk melakukan proses muatan sawit hari ini kita mengarahkannya ke sawit menggunakan mobil Hilux WTI. Bang. iya, Hai, mantap. Iya sawitnya yang nanti kita bawa keram, gue saksikan di sini terus channel kami ini. Wow, masuk hutan keluar hutan. Izin bang Bro, masuk channel ya bang Bro ya, gak apa apa kan? gunakan Hilux oh, ini. Oke. Siap tumpur hari ini teman-teman. Uh. <laughs> Ready. Guys. Hilux siap tumpur. <laughs> Ailoks nih bro, wah, wow. <laughs> sopirnya gaul juga ya, asik, wah, oh, siap tempur, op, oh. iya, yeah. lanjut, <laughs> ngeri, kami standby di sini, khususnya di ram ude muslim, masuk parit, keluar parit. Tambah Helox di sini ya buat ngangkat sawit. Hajar, Bang. Hu. Oh, bro kita. muat yang kecil ini. Wah. Terus. Hai siap Septempur, Bro. Iya. Yeah. Hai. Asik. Mm. Wah, wow. pesan. Juni pan bang, si kojo wow. bang, si kojo lah. Wah, wow. yo. Waduh. Sangat parah kali, oh, bro. Jelur dia lah. Detak tu. Ya. perjuangan kita kami iya yeah. op Oke, kita lakukan muatan sawit hari ini juga. Bang Bro, semangat. Next, kita muat dulu ya. Lampros muatan sawit hari ini juga. Look, sopir yang luar biasa hari ini. Wow. Woo. Asik. Hah. Oke. Kita berangkat hari ini juga. Keluar lagi setelah muatan sawit. Full. Apo, mau bro Iya yeah. <tuk tangan> nah, Lanjut Boyoy. ya Lumpur yeah. <tuk tangan> Aduh <tuk tangan> Aduh Tinggal dua biji <tuk tangan> Mantap, bro Seperti inilah daerah tempat ganti kita untuk bantu dia bisnis sawit usaha sawit hari ini juga inilah hanya akan dilakukan proses pembangunan nantinya bersama sopir kita bang bro yang siap tempur hari ini juga ha, aduh bantu di subscribe like komennya khusus bersama Hilux wahai High hai looks bold yang kita bawa keram setelah proses penimbangan berapa jumlah beratnya setelah itu kita muat di tempat lokasi khususnya di ram muslim ya uh, mantap ya yeah, sopir yang handal dan profesional dalam proses Bawa sawit hari Ini juga bersama Hilux <Sukai> <tuh hai> Tak aduh lagi Kesempatan kita buat konten hari ini <Sukai> Hilux siap tempur Hanya digunakan untuk bawa sawit bro Orang untuk pamer-pameran di daerah-daerah tertentu ini Buat sawit Hilux loh Oke. Okay. Kita buka pintunya dulu. Op. Ih, naik dia kotor. Woi. Wah. It looks tempur Kita buka dulu. Wah, luar biasa kali ya. Khusus di channel ini, kita akan offroad hari ini bersama Hilux WTI. I, dalam pros muatan sawit hari ini juga. Lumayan banyak hari ini. Kita bawa keram tuh dibongkar lalu kita jual kembali ke daerah atau PT-PT tertentu. Oke okay. Ready? Lanjut Woo. nih hey. Oke, kami keluar setelah dilakukan proses muatan sawit, kita bawa ke timbang berapa beratnya dan kita akan finishing di sini ya. Oke. lagi Ready. Oh ayo, Bapak, ayo ya. Kunci sebuah kesuksesan itu, kita akan melakukan apa yang menjadi hobi kita. Oh, sini bro September hari ini juga khususnya UD Muslim MR kita akan melakukan proses pembongkaran sawit hari ini juga bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang mempunyai sawit yuk silahkan saja merapat di UD Muslim MR kawasan Tanjung Belit dalam pembelian sawit hari ini juga Kau sama no bang alamatnya bang? Alamat Tanjung Belit, Tanjung Belit ya, Kecamatan Jujuan. Kecamatan Jujuan bagi teman teman yang berada luar sana yang mempunyai lahan sawit kami bersedia untuk menjemput ke tempat lokasi dengan menggunakan beberapa buah mobil yang siap tempur hari ini juga Kecamatan Jujuan Tanjung Belit ya khususnya Ude Usaha Muslim MR. Terlebih dulu bantu subscribe, like, and comment ya. ngeri. What? Sopir yang andal dan profesional nih bro. Ada adrenalinya sedikit gitulah. Udah, udah sampai di tempat ram hari ini juga next kita lakukan proses timbangan terlebih dahulu Mano, bos, timbangan mana bos deh wah dia oke okay. ini tempat ram kami dalam melakukan proses timbangan Yuk, bagi teman-teman yang mempunyai lahan sawit, silahkan saja di singgahi tempat kami di sini. Oke, ini RAM, mobil kami udah siap tempur, ada beberapa unit, ada Canter, Hilux. Oke, dan ini tempat kami melakukan pembongkaran dan muatan sawit khususnya di loading hari ini juga. ini teman-teman sawit sana. terima kasih dan see you next time.